Panen hadiah undian tabungan BIMA merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya. Wow luar biasa ya Sela ya dan panen hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022 untuk wilayah cabang utama kali ini dilaksanakan di kantor cabang pembantu Set Wilda Semarang. Okay. Dan sebelum kita memulai undian kali ini, mari kita saksikan video profiling dari Ibu Soraya, yaitu Nasabah Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Setwilda, Semarang. Saya Ibu Suraya, saya bekerja di kantor di Makertran Provinsi Jawa Tengah sebagai petugas Bmn mengurusi barang-barang milik negara. Ya, kalau ada laporan, buat laporan. Kalau tidak, ya mengecek-ngecek barang. Mungkin ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin. Saya dari dulu sebelum menikah, sebelum bekerja, sudah senang menabung. Untuk investasi, sama untuk kalau ada keperluan mendesak, jadi di rumah sudah ada tabungan, di bank, tidak usah pinjam Ya Bisa untuk membangun rumah. kan Dulu rumah saya banjir, sekarang sudah ditingkat, Alhamdulillah sudah tidak banjir. Anak saya juga saya latih untuk menabung terus. Jadi buat masa depannya, tidak tergantung sama orang lain. Menurut saya manfaat menabung di bank Jateng, saya sering dapat hadiah. Ada mesin cuci, ada kompor gas, ada dispenser, ada penyedot debu. Mari menabung di bank Jateng. Web bank Jateng adalah banknya orang Jawa Tengah. <San> Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibu Soraya dan Ibu Sri Wunawati, selaku pemimpin cabang pembantu Satwilda Semarang. Kita coba dulu halo Ibu. Halo, selamat pagi, Bu. Oh, selamat pagi, Bu. Oh, Ibu. Ibu Soraya, Ibu Sri Munawati. Pagi. Weh, udah sama nanti. Gimana dua Ibu -ibu -ibu kabarnya, Bu? Sehat? Sehat. Sehat. Sehat. sehat? sehat, sehat. Oke, Ibu Soraya mau nanya dulu nih, Bu. Ibu udah lama jadi nasabah Temuan Bima, Bu? Ya Bu Udah Bu ya? Wih. Ya. Gimana Bu perasaannya sudah menjadi nasabah dari Tabungan Bima? Memang bahagia, Bu. Ya, bu. Boy, senang, senang bahagia pas, ya, terpancar ya. dari ekspresi mukanya ya. Se Dan pastinya ini ditemani Ibu Sri Munawati ya selaku pemimpin cabang pembantu Setilda Semarang. Sudah siap Ibu mengundi? Ya. Ya. siap. Oke. Dan sebelum melakukan pengundian Mari kita panggil dulu untuk bisa ke depan, untuk dari notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah untuk bisa kami undang ke atas panggung. Iya, silakan Bapak. Oke, sudah berkumpul seperti ya. Oke. Sudah bersiap Bapak ya? Oke. Siap Oke, sekali ya, sampai. dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol. Sebagai tanda pengundian akan dimulai Oke yang pertama penekan-menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian Dan yang ketiga setelah muncul tanda ready sesuai aba-aba saya silakan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop Sudah siap Ibu Sri dan Ibu Soraya? Ya, siap Oke bismillahirrahmanirrahim Ibu Oke pencet tombol enter sekarang Oke, kita lihat. Iya. Oh, wow. Bagaimana untuk para saksi saat atau tidak apa apa, Pak? Hadiah untuk Dian Cabang Utama dan Cabang Jakarta untuk hadiah satu unit expander, Nmax maupun hadiah emas. Nomor kupon dan nama-nama yang keluar para saksi menyatakan sah. Oh, Wah, sah, luar biasa. Ah selamat kepada pemenang Mitsubishi Xpander, Nmax dan juga emas dan saya akan membacakan pemenang dari Mitsubishi Oke. Xpander. Siapa Kita aja, lihat sela ya Ada di layar ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Sucipto dari Capem Set Wilda. Oke, yang kedua ada Dwi Sumarni dari Capem Pasar Indokramat Jati. Selamat. Luar biasa. Sedangkan untuk pengumuman wow. menang Yamaha Nmax dan juga emas dapat dilihat di seluruh kantor cabang Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng. Oke, dan untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan Bima dimanapun anda berada. Untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bang Jatang. Karena selain ada pengumuman panen, hadiah tabungan Bima, juga ada info menarik lainnya. Betul, nah, langsung saja subscribe.